Hai, hai, hai, bersama lagi di channel hai, hai, Gua bersama kawan gua perkenalkan hai, bang namanya? Ucok. Ucok Nambolu hari ini kita akan menuju rumah kawan kita di pom asal Gobek hai, di daerah hai, ayo kita hai, Menuju ke pom asal hai, kita lihat koleksi hai, yang asal-asalan juga pastinya ayo kita meluncur Mungkin kita tidak sampai di tempat Komasang mobil Kota juga Kita lebih neat yang punya nunggu tim Nunggu atau jentiknya Katanya kita mengganggu oleh Buat di rumah, buat cipang kita Jum -jum, Minggu, bang? di eh, eh, ya, Itu apa, Udah cat ya Bang ya? Hmm. Boleh Si incul, tapi Incu cakep-cakep banget Bang Bersih gitu Bang Iya, kita Kita saring dulu sama saring dulu Banyak apel ini, nyeblatung nih. Jadi harus disaring-saring dulu ya Bang Iya Bang Oh, mainnya tuh banyaknya ya, Keren ya Alhamdulillah ya. Boleh ini jenis apa nih bang? Nah, itu... emopsi emopsi emopsi emopsi ini pasaran apa bang? ini pasaran ini pasaran kita mah sekarang emorang emorang emorang kah cuma 30.000? bayangin tempat lain kagak dapet di pemasal komplek doang ikan mungkin 30.000? haaah itu oh, kita tadi udah dapat oleh-oleh dari pos satu Ini dua plastik jentik nyamuk buat umpan cupang di rumah Nah ini kita pamitan dulu sama yang punya lapak pom asal robrek Namanya Nandut Penghuni Pohon toge Yuk kita pamitan namanya Bang Masih ya. banyak banyaknya ya, orang oleh mania Semoga ya. sukses makin banyak perbukinya makin tampan jadi orang kaya raya ditisalap nih oke catet ya kalau mulut Oh finish sekarang kita sampai juga di pos kedua kita lihat yang punya lampu apa gimana kayaknya mesti nanya biasa ikan ikan di sini sadis tapi harganya asal jual beli asal asalan ya kita ketemu orang yang punya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Ini dia Kenalin TS kita di pom Pasau Gobek di POS 2 Oh ya Siapa bang namanya bang? Mekang Mekang <laughs> eh. Mekang eh. Mekang Lagi luar ren-renan Jepang apa nih bang? kali wow, ikan habis ikan aja di ini sih ikan jupang <tuluh> ini juga ini ikan kan Jepang. Nah, Jepang. yang kita, kita ini ada Layar dari daerah Cilacap yang lagi lihat ya, kayaknya bang, dia, dia mau dia. belanja, mau beli. Coba pak, namanya pak, uco uco lagi lihat-lihat koleksian di pom asal publik, ya, Bang. Iya, lihat-lihat, kemudian lihat -lihat. sorot aja, tuh, Bang. <laughs> so, sorotin, uco lagi nyentuh. Ya, ini lagi di lihat-lihat coba guys juga cocok diangkut jadi indukan baru di celangkap <SILENCIO> banyak koleksi guys banyak-banyak udah kopi mateng kita ya, sejenak biasanya bayang ngomong ini yang punya sukaran hancur bisa nggak sama kayak pome asal boblek hancur semuanya hancur hancur tapi ikan begini top adip marco top tapi harganya begini itu yang cari guys iya bakal ini sama apa ta apa kali ini apa, -apa... apa apaan ya oh, lupa lagi namanya aduh tatar rebutannya punya dulu nih apa tar jadi <San> oh. Video-video dari saya jangan lupa like and subscribe and the smoy and the Jangan lupa pencet tombol lonceng. Yeah, loncengnya aku, nyalain aku subscribe. Benar anjir. Eh semoga mau aja apa kemarin aja, sawah